setelah saya lakukan pengurasan beberapa kali sahabatnya, begitu pula mencuci untuk media filternya dan saat ini kolam saya kembali pulih seperti sedia kala dan ikan-ikannya pun kembali sehat sahabat. akan nah, tetapi untuk ikan-ikan saya kurang lebihnya ada lima hari ini tidak saya beri pakan sahabatnya. Hanya sekedar saya beri pakan alami yaitu e, tumbuhan pencing gondok saja Dengan tujuan agar tidak semakin merusak dari kondisi air yang e, saat itu e, memang benar-benar sangat e, kotor sekali sahabat Dan ini sahabat saya kedatangan seorang e, teman dan memang kita sering sekali bertemu sahabat ya biasanya kita ngobrol-ngobrol tentang desain kolam karena teman saya ini rutinitasnya atau pekerjaannya itu sebagai tukang bangunan akan tetapi sahabat dalam video kali ini saya tidak akan membahas atau berbicara tentang desain kolamnya namun yang akan saya bahas atau yang akan saya bicarakan Yaitu tentang e, beberapa persoalan Atau juga keluhan Keluhan dari sahabat-sahabat e, atau rekan-rekan Sesama pembudidaya ikan Sedangkan persoalan yang sering sahabat-sahabat keluhkan Yaitu tentang sulitnya pemasaran Dampak dari faktor cuaca yang begitu ekstrim terutama untuk daerah saya sahabat. sehingga e, mengurangi dari e, minat konsumen akan tetapi yang menjadi persoalan atau permasalahan yang utama yaitu e, dengan adanya kenaikan harga pakan pabrikan yang cukup signifikan sekali sahabat dan perlu sahabat ketahui Juga perlu saya jelaskan Bahwa secara perhitungan FCR Itu saya dapat Sangat rendah sekali Namun karena Adanya kenaikan harga Pakan yang sangat tinggi Sedangkan untuk Nilai jual dari hasil panen Itu sangat rendah Yang dihargai dengan Begitu murahnya khususnya itu untuk daerah saya sahabat oleh karenanya memperhitungkan FCR itu seakan-akan tidak ada gunanya dari permasalahan ini tentu saja saya beserta rekan-rekan itu sangat berharap sekali agar pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Pacitan untuk segera memperhatikan nasib kami, pembudidaya ikan, agar kita bisa melanjutkan dalam berusaha supaya ikan nila di Pacitan tidak hanya tinggal cerita saja. Demikian sahabat, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat sekaligus bisa menghibur. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf Untuk sahabat-sahabatku yang baru saja menemukan channel ini Bantu di subscribe, like, dan di komen Jangan lupa pula bunyikan tanda notifikasinya Agar sahabat tidak ketinggalan apabila saya mengunggah video-video terbaru Baik di dalam saya berbonsai, berbudidaya ikan Dan ada kalanya pula saya mengunggah tentang destinasi wisata Khususnya yang ada di Desa Sitomoyo, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pasitan, Jawa Timur, Indonesia Terima kasih sudah menonton, ketemu lagi dalam video-video saya yang selanjutnya Oke sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh